meskipun tertangkap kamera tersembunyi atau cctv, seorang wanita di Purwakarta, terlihat santai maling jemuran di sebuah kos-kosan. bahkan, dengan santainya pula, itu maling, setelah ngambil jemuran setumpuk dan hendak pergi. Seperti ada yang terlupa. Wanita itu, si maling jemuran pun kembali lagi dan lagi-lagi dengan santainya, ngambil sepatu yang nangkring di tembok tak jauh dari jemuran yang sudah diambilnya tadi. Lalu, masih dengan santuinya, itu maling, melenggang keluar kos-kosan. Naik motor yang sudah terparkir di depan kos-kosan itu. Video berdurasi pendek ini pun, viral di media sosial tak lain dan tak bukan, biar si maling jemuran Santui ini bisa ketangkap. Warganet, ada yang kenalkah dengan si maling Santui ini? Demikian Dianza Valevi, Purwakarta, Tribun Jabar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.